Taruhlah alat tulis ke dalam tas sekolah. Wah, top deh. Wah, hebat. Wah, top deh. Wah, tough deh! Seretlah pensil ke rautan pensil. Aku menggambar. Wah, hebat. Pensil, gunting, tas sekolah, pensil warna, kamar tidur, lampu meja, selimut, celengan, jam waker, gantungan baju, taruhlah uang ke celengan. <tik> <tik> <tik> Wah, tof deh Jam wakernya rusak, perbaikilah meja yang cantik pilih juga lampunya terakhir tempelkanlah stiker wah hebat gantunglah pakaian. Wah, top deh! Pilihlah bantal yang kamu suka. Pilih juga selimut.